itu ya sekolah dan terus pakai apa Ya masuk kendaraan masukkan ke lantai lanjut Oh itu mau itu sih mau ke mama anu pergi ke pasar pergi ke royal jadi bawa tas masukkan bahan-bahan itu sekali balik kita ya mama apa enggak pakai kantong plastik untuk membawa sampah kemarin saya Mampu, e. pake tempat lo eh. pakai tempat nggak pakai plastik. Mantap, dari bawa ke tempat sendiri. Ih, keren, lanjut lanjut siapa? Kemarin pun saya beli pun pakai tempat. Oke, tempat sendiri. Mantap. Ayo mengurangi sampah plastik minggu lalu angkat tangan. Oke. Nah, Mama, apa aja yang sudah dilakukan mengurangi sampah plastik? Aku beli kuil itu Tidak pakai plastik, tapi pakai tempat atau ben. Saya kalau ke kantin, Mbak tempat kamu untuk beli apa? Oh beli TS. Pinter tempat tangan dong. Wih senang sekali. Tasnya ada? Ini pakai baku sama kutu-kutu. Kutunya kalau mau beli makan di sekolah, di kantin, mau tempat makan sendiri. Tempat makan sendiri, beli makanan apa itu Bang Petra? Hah? Masih kuning. Masih kuning? Tukar pintar, jadi hmm. gak dibungkus ya? Enggak dibungkus pakai kertas yang ada minyaknya itu enggak lagi ya. Wuh, tempat tangan dong. Siapa lagi tadi? Siapa lagi? Ini. ya Iya, iya, iya. Culi, gimana Culi? Saya itu beli es pake plastik kan. Kalau plastiknya saya tidak bawa. Saya itu plastiknya saya bawa tepang. Oh iya, pinter. Tempat tangan. Tapi besok-besok kalau beli es... Uh, Besok-besok kalau beli es bawa cawan sendiri ya, atau pakai botol ya, jadi nggak usah pakai plastik lagi. Ya, Julie. Julie, ya? Oke. Okay. Oh, pintar.